Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang tujuh jenis perkutut, keterangan pembawa Berikut adalah pemaparan kami. Dari doter yang kami ketahui tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu keterangan burung perkutut. Burung Perkutut sudah menjadi langganan atau kegemaraan masyarakat Jawa sejak zaman dulu dan sampai sekarang burung klasik ini masih tetap dikemari. Dulu burung ini identik dengan burung peliharaan orang tua tapi sekarang banyak anak muda yang suka melihara burung Perkutut. Ada sebagian orang yang memelihara burung perkutut karena suka dengan suara agungannya yang merdu dan ada juga yang memelihara burung perkutut karena percaya atau tuah pada perkutut katuranggan ini Hal ini dipercaya masyarakat Jawa dapat mendatangkan rezeki dan keberuntungan atau hal-hal baik lainnya Bagi masyarakat Indonesia khususnya Jawa Burung perkutut dianggap sebagai burung keramat yang memiliki kekuatan gaib, terutama burung perkutut yang memiliki katurangan atau ciri mati tertentu. Ada banyak sekali jenis katurangan burung perkutut lokal yang diyakini memiliki tuah berbeda-beda, tergantung dari jenis katurangan atau ciri matinya. Ada katurangan yang tuahnya untuk rezeki, kekuasaan, untuk meningkatkan derajat wibawa untuk keselamatan dan untuk tolak balak atau yang lainnya. Perkutut katurangan yang paling banyak dicari oleh para penggemar burung tersebut adalah yang tuahnya untuk rezekian. Karena selain dipercaya dapat menjadi sarana pelajaran rezeki, beberapa kerangka yang tuahnya untuk rezeki juga tidak pemilih, artinya cocok dibiara oleh siapa saja. Ada cukup banyak jenis perkutut kerangka yang tuahnya untuk rezeki. Ada yang memiliki ciri khusus pada fisiknya dan ada juga yang memiliki ciri khusus pada perilakunya. Ada 7 jenis perkutut keterangan yang begitu populer di kalangan pecinta burung perkutut Khususnya burung perkutut Jawa keturangan Apa saja jenis perkutut tersebut? Berikut penjelasan kami 1. Perkutut Keterangan Kalung Perkutut keterangan panderingan kebak atau kalung tempuk Perkutut keterangan ini memiliki ciri-ciri pada liriknya Atau corak garis-garis pada bagian leher dan dadanya yang nyambung atau tempuk Sehingga Mas jawa sering menyebut burung perkutut ini dengan sebutan perkutut kalung tempuk Dua Perkutut katerangan panyumili. Perkutut katerangan ini memiliki ciri-ciri yang terdapat belahan di bagian leher dan terus nyambung sampai ke bagian perut dan belahan tidak terputus. 3. Perkutut katerangan pancuran emas. Perkutut katerangan ini memiliki ciri, ciri terdapat belahan pada bagian leher atau bagian dadanya saja. Menurut cerita orang tua zaman dulu yang dimaksud perkutut pancuran emas adalah perkutut yang kotorannya berwarna kuning keemasan, berbentuk bulat dan kering. Konon kotoran perkutut pancuran emas bisa digunakan untuk sebagai macam keperluan, bahkan bisa menjadi emas jika di Akan tetapi burung perkutut kotoran ini sangat jarang buang kotoran. 4. perkutut kotoran hutan emas. Perkutut katerohan Udan emas memiliki warna buli cabar kekuningan dan lurik melingkar pada bagian lehernya berwarna kekuningan seperti warna emas Perkutut ini adalah burung yang asli lokal dari alam Burung perkutut ini termasuk jenis katerohan yang sangat langka Burung perkutut katerohan ini percaya sangat jauh memiliki tuah paling ampuh untuk membantu memudahkan pemiliknya dalam mencari cegi dan mengumpulkan kekayaan 5. Perkutut Keterangan Seri tumpuk Perkutut Keterangan Seri ini memiliki kebiasaan selalu buang kotoran di satu tempat saja sehingga jika tidak dibersihkan kotorannya akan menumpuk seperti gunung 6. Perkutut Keterangan Rondos semoyo. Perkutut Keterangan ini memiliki ciri khusus pada bagian selaput kelip Perkutut katrangan ini memiliki ciri khusus pada bagian selaput kulit di sekitar matanya yang berwarna kekuningan 7. Perkutut katrangan getong mengok Perkutut katrangan ini memiliki kebiasaan hanya manggung pada pagi hari saja menjelang matahari terbit Sedangkan pada siang sampai sore hari tidak pernah bunyi meskipun sudah dipelihara lama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 kali ingin terbeda diri ingin